Baiklah sahabat untuk menemani santai bagi kalian saat ini di Jumat yang berkah ini Mudah-mudahan kita selalu bahagia dan selalu diberikan kesehatan Tentu bahwa juga akan selalu menyuguhkan info-info menarik Dan pasti vitamin bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar Di gambar pertama persahabat kita awali dengan cedukan semalam Masya Allah langsung dikasih senyuman oleh Bunda Lesti Kejora Yang lagi tentunya Memberikan Kebahagiaan pas untuk warga Konoha Bunda Lesti lagi memakaikan banju BPL Masya Allah banget persahabat Dan semalam Bunda Lesti, Papa Bi Dan sahabatnya pindah villa Di persahabat ya Kita lihat persahabat ini video diunggah oleh Kak Mary nih persahabat Villanya villa baru Dan Papa Bi juga Tentunya bahagia banget Karena di situ ada biliar nih persahabat Wow ini kejutan juga untuk keluarga Konoha. Leslar sudah pindah villa baru. Alhamdulillah, persahabat yang mudah-mudahan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan, selalu diberikan kelancaran. Amin. Kemudian juga persahabat selanjutnya dan Kali ini persahabatnya terlihat mendalami kejora. Ini lagi karaokean bareng. Suara yang sangat luar biasa merdu. Kualitas memang terjaga dengan baik sang kejora. Memang selalu membuat kita bangga Dengan suara emasnya Masya Allah banget persahabat Semalam Bunda Lesti ke karaokean, Suaranya bagus banget Meski pakai sound seadanya tetap aja bagus Wow, Masya Allah Makin bangga banget dengan sesak Lesti kejora. Semua aja pastinya kagum Semua bangga dengan Lesti Suaranya Masya Allah banget persahabat ya Mudah-mudahan terus berkarya untuk Bunda El dan mudah-mudahan memberikan karya-karya terbaik dan terbarunya Amin Kita lihat juga beberapa tanggapan komentar Begitu banyak respon yang diberikan di antara dari akun Ino Ngagustiani Masya Allah merinding terus dengar suaranya Bunda Elnyanyi Sehat terus ya kalian semua Amin Ada juga persahabat tanggapan lain dari akun Harmini14 Masya Allah, Allah Sedikit mengobati kerinduan setelah sekian lama tidak mendengar suara emasnya Bunda Lesti Masya Allah bangga bersahabat Sedikit mengobati kerinduan Setelah sekian lama Kita semuanya tidak mendengar suara emasnya Bunda Lesti kejora. Kemudian juga bersahabat perhatikan di sini ada postingan dari Kak Mersiske Kak Mary aja bersahabat dia Sampai mengunggah video Bunda Lesti kejora lagi bernyanyi Ini momen karaokean semalam Sampai Kak Mary menuliskan sebuah kalimat Rockean live langsung di Villa, Canggu bagus banget suaranya Lesti, sampai bingung makan apa yang ini anak katanya tuh, Kak Mary aja bingung, Bunda Lesti makan apa, suaranya bagus banget, Masya Allah, mudah-mudahan bersahabat Bunda Lesti selalu dikelilingi oleh orang-orang baik, dan semoga selalu berkarya terus, dan kita lihat juga persahabat begitu banyak komentar, begitu banyak respon dan tanggapan juga yang diberikan di postingannya Kak Mary. Kita lihat tersahabat dari akun KB mengatakan selalu bagus katanya, Masya Allah banyak tersahabat. Kita lihat juga di sini ada tanggapan dari akun Evanovian36. Dia segala dimakan Ci nggak ada pantangan kalau kata Maesa Imah, lesti itu punya bakat alam. Selain memang suaranya bagus, tapi dia bisa mengenakan lagu Wow, makin kagum, makin bangga dengan sang kejora Berikutnya kita lihat juga bersama Cidukan Ini sepertinya Cidukan saat di Jakarta Muda Lesti terlihat bersahabat ya Masya Allah bersama Kak Wanda Hara mudah ada gebrakan baru mengenai karya. Ya, kita selalu menunggu kejutan, selalu menunggu kabar baik dari Les Family, terutama Bunda Lesti yang akan selalu memberikan kejutan soal single-single barunya. Kemudian, juga, para sahabat, berikutnya kita simak di sini: ada momen mau mencidukan juga, ini Mamat semalam perhatikan deh, Bapak Api disuapin oleh Bunda Lesti. Duh, pagi-pagi, para -pagi, yang melihat kemesraan. Melihat kekiutan dari Leslar, Lesti Rizky Bilar Masya Allah mudah-mudahan berkah barokah, bahagia rukun rumah tangganya Dan semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Doa-doa baik selalu kita berikan untuk pasangan Lesti Bilar Dan tentunya kita semuanya sebagai fans yang baik Fans sejatinya selalu. Mudah-mudahan kita semua selalu bahagia Dan selalu diberikan kesehatan Kemudian juga sahabat kita lihat selanjutnya Ada dikasih senyuman juga oleh Abang El Kepada siapapun Abang Fatih Emang murah senyum banget Ramah seperti pandanya Setiap bertemu orang Pasti tersenyum Insya Allah ya Sedari kecil sudah diajari Tentunya senyum kepada siapapun Karena senyum itu ibadah banget persahabat luar biasa, abang L emang selalu menjadi penyenjuk, menjadi penyemangat, menjadi kebahagiaan bagi kedua orang tua dan kita semuanya. Masya Allah. Kemudian juga persahabat berikutnya. Kali ini ada Sidu saat Leslar main atv at dan kejutan pun akan disuguhkan lewat Leslar Entertainment. Karena di sini kita lihat bersahabat bakal ada tentunya gebrakan terbaru dari LE ada Leslar Entertainment Adventure wow, ditunggu banget nih para sahabat kejutan dari Leslar Entertainment Adventure ini yang paling kita nantikan Bismillah, mudah-mudahan secepatnya bisa diberikan kejutan yang luar biasa saat Leslar main ATV at di Bali bersama para sahabatnya Masya Allah kemudian juga kita lihat selanjutnya ini ada momen Bunda Lasi Kejora yang boncengin Papa pilar naik ATV Wah, Masya Allah banget ya Wanita pemberani, kata warga Konohama talent <gulitalan> banget nih Sang Kejora kita Luar biasa Doakan yang terbaik bersahabatnya Mudah-mudahan segala urusan apapun Selalu dimudahkan, selalu dilancarkan Amin Kita masih menunggu cedokan lain Hingga kabar terbaru berikutnya Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Difla TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari lesla tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar dan menurutkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.